Hey guys, hari ini kami bakal taming Ankyolus biar bisa ngambil metal dengan cepat Wih nah, dari itu kami akan menjelajah Tap uh. nah. Nah, dari itu udah pakai baju lengkap Kami bakal terbang menggunakan fly Berapa? Kemarin sudah perolehan metal Kami soalnya memerlukan banyak metal 59 Aku 59 metal. memperbaiki ini, Pak Parang tuh ya, parang, parang 25 lima, coy. Makanya kan naik dulu. Iya, ayo. makanya itu kami sangat perlu metal dan perlu hewan itu untuk di ditembing dan mencari metal. Eh? Oke okay, oke, okay. berangkat dulu, bye. Oke okay, guys, ini, ini. kita sudah sampai di pegunungan. Katanya di sana sudah hmm. ada angkinya. Ini apa namanya Aduh Lupa bawa troppo Iya ini mirip Ini mirip Bentar, kita turun dulu guys Ini mirip Fix ini mirip Ini mirip Tuh Stegosaurus Kamu dimana? Hmm, Tandai sebentar Hah? Sudah sampai di gunung er saya juga mencari hewan yang kita cari Kujung ini kamu di ah? Lah emang di kiri sini kan? Uang ngebang, burungnya terjebak di dalam batu. Cerang, hmm. burung elang, apa jenama lah? Elang itu bisa menyerang. Asli. Diikutin saya, jangan sok iye yeah, deh. berasal hmm. mirip aja dan bisa di lain tempat kayak aku menemukan ini kotak Oke okay. Mendapatkan sebuah-sebuah nih Nih kotak nah oh, Lumayan Batu apa nih? Obsidian yang dicari-cari Oke okay, guys Ternyata kami mendapatkan sebuah-sebuah Ternyata dapat Lumayan nih Obsidian Dan juga kotak Misteri mana-mana Takut -mana. itu Oh ini dia Wah nggak dapat saya kok bisa gitu Iya Udah kebuka Sang kemarin bisa sama aku. Oh metalnya banyak sekali Mending mengambil sendiri <tuk> Batu Warna guna. batunya beda jauh Iya. Nah. Gila bawa 60 doang bisanya, Pak. Enggak bisa makanya Ini keberatan ini petenya. Oke, setidaknya kita ah, di sini misu, ada bisa membawa obsidian. Ngeletakin tempat tidur, nantar. Nantar. ngeletakin tempat tidur aja di sini Betul. dah. Duh, udah, udah, pasang. Bikin box biar bisa Berangkat ke sini sambil cari lagi deh timing itu, tapi petainya nih ketinggalan sini sini. Bisa-bisa traveling, nanti bisa ke sini. dapat apa nih kalau jengking nih? dapat racun sih harusnya, Citin kembali si cendelon daging uh, oke okay guys akhirnya dapat nih angkyolus kita langsung bikin tali dulu tali abis itu sisa hide ada hide kah lah mana dia tadi ada. sekitar sini tadi nah ini dia ini dia nih Nih, coba yang darat Oh iya tuh ya Jaga-jaga, iya. lu diam sini aja dah Gue yang cari hide Ya Jaga-jaga Tinggal cari hide Oke okay, mantap, dodo You are penyelamat Hide nya, empat dapat Aduh, berapa sih yang diperluin Oke, okay, pas, mantap mata pancing. Netangin di nomor lima Lima langsung ayo. Op. Langsung di ulangin setel nih. Pakai tangan kosong aja, tangan kosong. Tampernya kan. Benda tumbuhnya kuat, guys, eh? sudah kan. pastikan bentuknya sangat gila mantap ga disengaja loh asli dari tadi kami cuma mencari metal malah ketemu oh, iya. dia udah putus asa gitu loh mantap timing 0% <laughs> ini rada sulit nih apa timing itunya apanya makan apa? <sutup> uh, beri-berian rada sulit bikin saddle nya ini nah mantap mantap, mantap. makan dulu <tif> kau tiba-tiba ada kata gue nih mantap buntutnya ini yang berarti di sini ya lo? iya Level 8 mainnya? Timingnya nggak menambah-nambah nih. Daging. Oh, daging, Pak. Daging, Kak. Pak, bawain daging, Pak. Cari daging, Lona. Sayang lah, Pak. Kau ikan, Pak. Udah, makan diri dulu dah. Iya, saya enggak bawa. Halo, Pak. Drop, Pak. Bering nambah ya? sama sekali. Sip. Thank you beri masuk. Mau anak malam mau pulang. Sip. Mantap nggak bawa, Pak. Timingnya berapa persen? 35% Mbak. Santuy. Ada lama nih. Terpaksa lah bermalam di sini. Enggak juga sih. Berangkat lagi kita. Demi di sini aja deh. Sadalnya langsung kita bikin. Ya bete teleport kita nih bikin teleport. Ke dia Seandainya Teleport itu mudah. Waduh, gelap nggak? <laughs> <laughs> gelap sekali! Ya, ini aku nama menaruh ini, nah, kalau di, kan ada touch kah? Satu kayu nih. Oh, iya, iya. Kukur nih, nyala. Nah, kobor. Ya, iya. <laughs> Penerangan. Ada palu. Gelap sekali, kan? Bentar lagi kan. Ini pak, sih Makan dia, nah. Nah, oh, tamat, ya banget. Ya, lumayanlah hangat. Di samping, obor. Oh, Gita ya, habis Oh, nambah dah, 64 dah. Yeah, yeah. Iya, iya. pulang, bikin saddle. besok itu balik lagi. Kita coba aja, lo. Review, review. Ini. Abis op bawa ke markas tadi dulu iya bawa ke markas dulu amankan ini oke sudah namanya angki lah eh, langsung level 11, cuy banget tadi bisa mundur karena Nodon tidak bisa mundur dia jalannya iya asli, nggak bisa mundur deh. lah gak bisa juga. pak hah? Enggak bisa polo, oh dia ngebug ini batu ntar batunya saya hancurin dulu nah, harusnya bisa dah nah bisa. mantap dude ini lagi Aduh Pak jangan jauh-jauh pak Gak liat, pak Saya tidak bawa bor Jalan sini kan tadi kita Kita nih Biar enak jalannya Terus, terus, terus, terus, terus Jalan Nah lah, buta nama malam ih <laughs> mana tadi? Naik sini ke lo, dulu kanan Aduh, gimana? Pagi sih ini dah masih siang, siang Kayaknya salah deh, terlalu tinggi ini kayaknya Betul, adanya terlalu tinggi nih. Ini puncak malahan. Aduh, fast travel! Let's go! Pagi hari bangun di sini, langsung guys bikin sadel. sedelnya tadi borong asli sedel kita habis kayak gini, gini ya. eh anu metal oh metalnya 10 aja aman tinggal height 260 fiber 140 aman ini fiber banyak. banyak eh height maksudnya fiber fiber juga banyak dah langsung jadi bisa langsung travel lagi nih kita ada yang dibawa ke sana apa dibawa, Oh, aku oh, ambil ini nah ini. doang pak ini bawa berarti nih sudahnya ambil ya di smithy Oke. oh ini aja tunggu dulu uh, bawa kayu juga pak aku mau lihat ini bunuh ini kayu di kotak paling kiri kanan naik lagi nah, buat bakar bakar apa Itu kayak hadiah dari dewa yang mesinat Hujan nih. Dan ini juga guys, tadi sudah anan bikin sedel di kotak paling Tidak kiri. Woi, sadel ini. Paling kiri kotak paling kanan toh, dekat pintu. Woi. Sadel Brontosaurus, hilang ya tuh? Mana Kayu, kayu. Kayu jaka ya, sedonya sudah, kak. Sadelnya di Smithy dong, turunnya lewat Abon, tuh Kenapa di Smithy? sadelnya? bikinnya di Smithy, kayak soalnya. Iron, soalnya Ayu, lah, Ayu, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, Iron, kan? Okay, man. Berangkat! Kembali yeah. lagi Di channel gua Nah, sini masa... Kayu udah kan dibawah nih kayu, letakin di purnes Suara maksudnya? Oh betul. dia diletakin Nih, sore ini. Wih hey. uh, Wih, ada T-Rex anjir! t cuy Makanya joko suaranya tuh Iya Lagi nganu peteluh. Iya kah Mana Aduh Tiba-tiba dong Ada t Yang dicari-cari Cuman jangan diganggu dulu deh Kita Nah Hahaha <laughs> Baru saya ucapkan Jangan diganggu Ya tembak aja deh kapalanya. Tembak tembak tembak Tempuk. Ada apa Iya Mumpung stuck Saya mau coba ini dulu Review-review buntut <laughs> Eh, anjir langsung hancur hmm, mampus, mampus. Buntutnya sek Lebih keras di batu guys Langsung hancur oh. Mati hmm. Mati kah? Astaga Memang ya. berarti harus yang itu biusnya cuy Biusnya merah Kita bikin Sudahlah. Ini bahaya kali duduknya kayak gini Durinya langsung pantat Ini mele damage sama movement sama wake mele ini ini Dah, Tiga itu aja nih Kaminah gak perlu nih. Mati lagi Nanti alah cari lagi t -raiknya ini buat bisa cari metal, metal. ya? Metal. Hah? Cari iya, tinggal metal. cari metalnya aja lagi. Ah, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh ada metal -nya. Untung sini ada metalnya. Kita pas review. Nggak pakai baju masih enak. Lu mau cobain gak? Eh. Nih ada metalnya. Batunya ada emas-emasnya. Ini gibasnya kiri kanan? Oke, kiri. Pas langsung kita letakkan sini kibas play kibas 66 langsung hancur masak masak eh, ini udah hancur Hai staga mundurnya lama amat mundurnya Oh udah full Uh, berarti yang ditambahin alat-alat saya pindahkan gak bisa bawa banyak ya nah. sip, hancur dah waduh kurang, keberatan ya